Asik, presentasiku hampir selesai Tinggal kasih foto pas papa lagi tugas Terus, jadi deh Wih, keren Sifah Abdul juga dikit lagi jadi nih Bapak Abdul insya Allah datang ke kelas oh. Jadi bisa nyeritain pekerjaannya Menjadi petugas pemadam kebakaran Wah seru banget dulu Shiva pernah diajak sama Papa Shiva Masuk ke ruang operasi Emang boleh masuk? Tapi pas lagi kosong ya Kalau lagi tugas ya nggak boleh Wah Seru banget sih, Pak. Nusa juga mau bikin presentasinya lebih seru deh. Hmm, tapi apa ya? apa hmm. Aba mengajakku ke tempat kerjanya. Eh, kan Nusa belum pernah ke tempat kerja Aba ya? Hmm, jangan dibingung manulis apa. Hmm. Anusa, makan yuk. Aduh. Hah? Hmm? Ih, Kanusa sih buang-buang kertas lagi. membazir tau Kak? Hmm. <guruh> Sorry, Ra. Hah? Hmm? Abah pernah mengajakku ke tempat kerjanya. Hah? Emang kapan Abang ngajak Kanusa ke tempat kerjanya? Ih, hmm. <guruh> ih. Udah jangan dibaca Ayo ngarang ya <tose> <tose> <tose> Iya emang belum pernah sih rak Abis Nusa bingung Mau ceritain kerjaan abah eh, kayak gimana Ya ampun Kak Nusa Emang gak tau abah kerja apa <tose> Duh Ingat gak abah pernah bikinin roket-roketan Ah iya bener-bener rak Nusa ingat Terus pas malam malem, -malem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 Tukang nolongin orang. Ya iyalah. <tuk> Seru banget kayaknya. <tuk> eh, Umah <tuk> ngomong-ngomong, udah selesai belum tugasnya? Belum nih Uma. Karena saya malah habis berantak. Nusa <tuk> <tuk> bingung mau ceritain apa tentang Abah? Hmm? Lagian, hmm, hmm. kenapa Abah kerjanya harus jauh sih? Kaudaruloh wa masya Allah.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 Belum tentu bagus menurut Allah. Oh. Kalau sudah menjadi ketetapan Allah, Abah harus kerja di tempat yang jauh. Artinya, itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Uh -uh. Walau Abah jauh, Abah berusaha untuk selalu ada untuk kita, kan? Uh -uh. Ini membuktikan bahwa begitu besar pengorbanan Abah demi Nusa, Rara, dan Uma.